kokan nih kita mangkok suramun orangin oh tua bapak orang hari pak Wes, ya, melu pak Le. Melu ya. Melu Nah, Aku tak uruke ngare. Nah lah, aku biasa leh, jenenge menungso. kadang duwe sifat ya wes awak pak supaya ro sorone hai, hai, hai, duwe hai, kadang hai, yo hai, hai, hai, hai, Bojone hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, harus dijalani kadang orang itu ya dempetan, yang nah ya, nah nah, ada dihukur yang ada dihukur kadang anak senang anak ya, susah anak nah soke, anak lara nah nah, ini terus terbantu sama Mbak Dewi terus NKP nah, ini nah, nah, ya. apa Mbak? Nah, nah, nah, nah, ya selama ya. Mbak masih Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Pak Leo ya. ya. tetap menikmati orang itu Apapun yang terjadi, oh. ini orangnya bisa dinikmati, susah seneng. Ini betul dinikmati, kamu. Aku udah jeliin lag, dule ini. Lelong. Ini lo kenal? Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Kan kau sesuatu yang telah terjadi. Yang mau naik warim Mulai gak kami uang disana terpari Tapi kami uang isu ngerasa Makan Gak harus deh Wadus gak makan gak harus Tempat itu yo, telingan karupian berdus singilang. Tapi yo pemaneng istimewa hilang yo. Bukan ya, tidak boleh iman. Terkadang rasa kehilangan itu perlu. Supaya wasiru bahwa sesuatu itu sangat berharga dan hargailah sesuatu itu. Sesuatu itu akan lebih berharga ketika kita kehilangannya. Kalau orang-orang yang manfaat, orang-orang yang manfaat, orang-orang yang ngapain duduk api-api-api, kayaknya... ...elek titik aja. Berarti ya? Ya, cukup cukup. Itu harusnya Kenapa telur? Lu? Stay in home. Apa? <laughs> Stay in home. <laughs> Stay home. Pokoknya Cak Nan, ini telur nah. semenang umay. Sekarang ini cuma virus yo, virus, corona. Stay home. Ya wis. Yeah. Nah, so. diturut ya wis. Si pemerintah ini, apa yo? Lihat nah, nah, ini tidak boleh mentuh, tidak boleh Ayo ngapis ya wis, sementara us, tak ini. Ojo bapak polisi, untuk NKR, semangat ya. Untuk dokter, semangat. untuk para medis, di barisan terdepan, tetap semangat. Semangat. Ojo Rano Putra, ojo Komen. Ich